mainan lagi nih teman-teman ayo kita cari mainan wow aku dapat sesuatu nih teman-teman sepertinya ini ayam teman-teman yuk kita lihat wow kita dapat ayam kalkun teman-teman ayo kita simpan cari mainan lagi teman-teman let's go diu. kita cari-cari mainan nih teman-teman Barangkali kita dapat lagi yang lebih seru Wow, wow, aku mau lihat sesuatu nih teman-teman Apaan nih? Kita lihat dulu ya Wow, kita dapat bintang laut teman-teman Cantik sekali Ayo kita simpan Cari yang lain lagi teman-teman Ayo kita berburu mainan hari ini Wow, apaan tuh? kok oh, cuma bokongnya yang kelihatan sih ayo kita bantu kita angkat wow kita dapat gajah teman-teman wadidawadidiu kita dapat gajah abu-abu ayo kita simpan wow seru sekali berburu hari ini ya teman-teman baru berburu kita sudah dapat tiga ayo kita lanjut lagi wow wow Aku mau lihat sesuatu lagi nih teman-teman Paan nih Wow Ternyata kita dapat Angsa putih teman-teman Wow cantik sekali Angsanya Ayo kita simpan teman-teman Oke teman-teman Kita lanjut lagi cari mainannya Wadidaw Kita seru-seruan hari ini nih teman-teman wadidawadid uh, kayaknya aku mau lihat sesuatu lagi teman-teman apaan nih cantik sekali warnanya teman-teman yuk kita ambil wow kita dapat anjing laut teman-teman sepertinya ini anak anjing laut Kasihan ya kita tolongin ya teman-teman ayo kita simpan teng Oke teman-teman lanjut lagi kita cari mainannya. Mainan, mainan-mainan dimana kamu aku mencarimu. Wow, apa nih? Wow, hewan apakah ini teman-teman? Dia punya tanduk dua warnanya abu-abu. Ayo kita lihat. Wow. Ini kerbau teman-teman. Wow, ini seperti sapi ya teman-teman. Wow, dagingnya juga enak loh teman-teman. Asik, kita dapat kerbau lagi. Lanjut lagi berburu mainan. Ayo kita berburu mainan lagi teman-teman. Wih, -teman. aku lihat sesuatu. Tapi ini sepertinya lubang apa nih teman-teman wow ini lubang apa nih teman-teman dalam banget tapi kita cari mainan dulu teman-teman wow sepertinya kita menemukan sesuatu yang lebih seru lagi wow kita dapat dinosaurus teman-teman cantik sekali warna dino ini wow seru nih teman-teman kita bawa pulang saja ya yuk kita simpan badidau. hati-hati dong dino Ayo cari lagi teman-teman. Wow, seru ya berburu hari ini. Kita punya banyak mainan teman-teman. Wow, hari ini kita berburu di... Wow, di mana ini? Oh, aku dapat sesuatu teman-teman. Sepertinya dia mau ditolong tuh teman-teman. Wow, kesian sekali dia sudah terbaring lemas. Ayo kita tolongin teman-teman. Wow, wow ini hewan jerapah teman-teman Hewan ini jerapah. Wow lehernya panjang sekali teman-teman Wow ini yang sering ada di kebun binatang Yuk kita simpan teman-teman Wadidawadidiu seru sekali berburu hari ini teman-teman Ayo kita hitung dulu teman-teman Berapa hari ini yang kita dapat Hari ini kan kita berburu mainan. Ayo kita hitung, teman-teman! Kita dapat ayam, kalkun, satu. Lanjut lagi, kita dapat angsa putih, dua. Ada gajah di sini, tiga. Ada kerbau pula, kita dapat kerbau besar, empat. Dan jangan lupa, wow, ada dinosaurus yang cantik di sini. Kita simpan 5. Ada hewan jerapan nih, teman-teman. Wow, hewan ini tinggi sekali, teman-teman. Yuk, kita simpan. Enam. Ada bintang laut di sini, teman-teman. Hari ini seru sekali, kita dapat bintang laut loh teman-teman. Kita simpan, tujuh. Dan yang terakhir, ada si hewan yang comel ini. Wow, cantik sekali warnanya. Wow, sepertinya dia tidak mau bersuara teman-teman. Wow, kasihan sekali kamu anjing laut. Kita simpannya. ya. 7. Wow, berburu mainan hari ini kita dapat 7 dapat 7 teman-teman. Seru sekali. Oke, teman-teman. Kita lanjut video berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman like dan subscribe.